artinya juga uh, tidak menjadi persoalan bagaimana dengan tingkat apresiasi masyarakat begitu? enggak persoalan saya pikir. Uh, bagi anda sebagai seorang kreatif di situ uh, apa yang yang lebih uh, apa penting misalnya? yang lebih pentingnya? ya yeah. eh, yang lebih penting saya pikir apa yang akan kita tawarkan kepada publik. Gitu. Uh -huh. uh -huh. di sini menyangkut ke masalah tema ya, masalah yeah. tema dan ya, saya pikir itu aja sih yang yang uh -huh. penting dan dan kita bisa bisa bicara sesuai dengan ya kita bisa bicara yapun e, ya. dengan dengan apa e, menawarkan barang baru tentu ada resiko-resikonya gitu ya ya jelas resiko di situ biasanya resiko di sini banyak masalah teknis ya di sini. <laughs> itu ya. resiko internal gitu ya e, ya in, internal dan dan hmm. biasanya juga akhirnya nanti menyangkut ke keluar juga ke, keluar, e, gitu ya <laughs> keluar dalam pengertian uh, secara kualitatif itu ya uh. tapi kemudian tadi babang mengatakan bahwa uh, kreativitas yang tidak tertampung terus kemudian bahwa uh, apa kreativitas dari generasi sekarang itu melompati konvensi-konvensi kemudian uh, persoalannya kemudian ada, ada semacam ada semacam kebelisian tentang terminologi atau definisi sebetulnya kalau kalau terhadap permasalahan ini siapa yang yang apa uh, harus membangun permasalahan itu seniman praktisinya atau atau masyarakat atau uh, apa hmm. uh, pengamat misalnya atau seperti orang seperti Jaya ini sebagai wartawan gitu <laughs> untuk membentuk opini publik gitu ya saya kira uh, ada, ada kesama sama gitu semuanya ada yang mungkin juga uh, entah apa seni sendiri juga mungkin pengamat artinya bagaimana seorang pengamat juga mungkin lebih jeli lagi menangkap satu idiom idiom baru misalkan seperti apa misalkan teman uh, teman teman teman muda kita yeah. uh, idiom idiom baru uh, apa uh, kayak ucap yang baru ekspresi mm -hmm. yang baru itu itu harus harus uh, harus memang harus sangat responsif harus diamati oleh uh, pengamat dalam hal ini gitu ya bagaimana ya. mendudukkan persoalan-persoalan itu mm -hmm. demikian juga mungkin semuanya juga mungkin uh, perlu juga lebih lebih uh, responsif juga terhadap aspirasi masyarakat itu apalagi kita apresiasi yang berkembang itu jadi mm -hmm. saya kira semuanya harus harus harus bersama-sama begitu mm -hmm. Uh, Oke, okay. uh, kalau bintang memerlukan bersama-sama enggak? Saya pikir Atau single factor aja ya, yakin aja ya? ya yakin aja sih, Saya pikir enggak, enggak, enggak, enggak, enggak perlu Udah ada bagian sendiri ya, saya pikir ya uh -huh. saya, saya, saya, saya, berbuat seperti ini ya Ya ini, ini medium saya, ini biasa uh -huh. saya uh -huh. ini Enggak, saya pikir enggak, enggak perlu pusing ya atau nanti akhirnya ini juga akan berubah juga nanti mungkin 10 tahun ke depan multimedia udah enggak ada lagi atau mungkin akan berubah dengan yang lain menjadi sesuatu yang kuno lagi gitu <sukur> ya, ya uh -huh. karena itu akan berkembang terus ya, ya tadi pada bagian pertama kita sudah uh, menguplek-uplek membahas persoalan apa itu seni multimedia uh, definisi meskipun tidak ada definisi tunggal ternyata di situ dan dan ini masih menjadi satu persoalan yang terus-menerus akan bisa kita perdebatkan tentu nah, oh, baiklah dan dan saya pikir itu juga hmm, mungkin itu bukan urusan saya bukan urusannya seniman ya, mungkin itu urusannya uh, para sejarawan atau para pengamat mungkin yang yang lebih menarik tentu bagaimana uh, seniman seniman kita yang berproses dalam seni multimedia ini ya yang saya ingin tanyakan begini misalnya Bagaimana sebetulnya proses kreatif uh, pada seni multimedia misalnya Apakah ada perbedaan-perbedaan yang sangat spesifik misalnya karena karena multimedia de dibandingkan dengan apa karya-karya kesenian yang kita anggap saja dalam tanda petik konvensional begitu bintang bagaimana bintang ya beda sekali mm -hmm. karena di sini akan melibatkan banyak disiplin ya mm -hmm. di sini kita akan melibatkan banyak disiplin uh, berarti ketika kita melibatkan banyak disiplin berarti di situ ada kompromi kan uh -huh. untuk mencapai satu satu kesepakatan yeah. uh, kemudian permasalahan teknis permasalahan teknis yang yang yang menyangkut dengan dengan dengan fasilitas dengan peralatan uh -huh. itu yang sangat sangat sangat apa ya sangat kadang-kadang sangat mengganggu. Uh -huh. Ah, maksudnya uh, soal fasilitas yang mengganggu itu apa ya keterbatasan terbatasan uh -huh. yang jelas keterbatasan dan dan saya pikir eh uh, sorry kalau saya kata saya kata sangat uh -huh. mengganggu saya pikir juga tidak juga uh -huh. karena gimana pun tapi kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada gitu loh pada uh -huh. akhirnya pada akhirnya uh -huh. seperti anda juga yakin bahwa yang namanya seni multimedia tidak harus selalu high-tech begitu ya, ya uh -huh. tidak harus selalu high-tech uh -huh. Memang bagaimana tentang hal kembang ya ya Uh, mungkin kita akan kembali pada ke, apa bagaimana mengorganisir gagasan-gagasan uh, itu ya mm. jadi ada, kalau proses kreatif itu memang ketika uh, kita menempelkan satu label multimedia itu kan uh, bagaimana satu gagasan-gagasan itu bisa bisa dalam satu satu tema yang, yang yang disepakati misalkan begitu ya. seperti tadi dikatakan jangan sampai terjebak misalkan pada kolase misalkan. Ya. kolase seperti yang disebut uh, mas ada tiga jangan sampai terjebak pada satu kolase di mana uh, akhirnya mereka hanya sepakat untuk uh, menggunakan satu medium tertentu baik ya. itu panggung medium alat baik itu panggung atau uh, internet untuk untuk uh, berekspresi gitu uh -huh. tapi kan yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana mengorganisir gagasan-gagasan uh, sehingga terjadi satu reduksi-reduksi uh, kesatuan atau kesepakatan satu tema, uh -huh. entah topik, entah apa yeah. yeah. Oke, okay, Bang, saya uh, mungkin agak tarik-tarik ke belakang lagi, begini uh, tadi Anda sebutkan misalnya tentang ini, apa hmm, ketika Anda membawakan ritus angin sebetulnya dan juga tentang teater yang sintetik art tadi ya hmm. kenapa kemudian persoalan ketika muncul istilah seni multimedia yang baru-baru ini muncul gitu ya itu justru kayaknya menjadi satu problem bagi-bagi bagi Anda begitu ya uh, paling tidak dalam hal ini ketika uh, masyarakat mengapresiasi itu itu sebagai misalnya uh, entah itu supaya dibilang multimedia supaya dibilang seni kontemporer atau apa sehingga ada unsur-unsur penggabungan-penggabungan tertentu misalnya padahal toh uh, pada waktu belum munculnya itu bahwa uh, kolaborasi dari seni yang macam-macam kan juga sudah ada ya ya uh, ya memang begitu dan uh, kalau kemudian harus kembali ke ritus angin bahwa dalam ritus angin saya juga uh, kami tidak sepakat nah. memang tidak hmm. menggunakan bahwa itu uh, seni multimedia gitu ya hmm. kita lebih hmm. menggunakan pada mungkin per art gitu ya yeah. uh, kemudian kebetulan di situ ada video kita uh, tambah satu video per di art mm -hmm. gitu mana yeah. uh, masing-masing seni masing-masing uh, sub-seni itu kemudian uh, mereduksi gagasannya untuk menerjemahkan satu teks puisi yang ada itu dalam hal itu mungkin ritus angin itu gitu yeah. bagaimana yeah. video menerjemahkan uh, uh, puisi ritus angin, bagaimana tari menerjemahkan ritus angin, bagaimana musik menerjemahkan ritus angin itu sehingga jadi mm -hmm. satu kesatuan yang uh, kalau dipisah-pisahkan sendiri, berdiri sendiri, ditarik itu bisa aja tari ritus angin, uh, video itu bisa aja video uh, ritus angin, uh, hmm. musik bisa saja itu menjadi satu ilustrasi uh, ritus angin. Kemudian di sana juga ada unsur seni rupa yang di tangan nenek-nenarizona, ya. nenek sana hmm. bisa saja dia menerjemahkan ritus angin sebagai satu uh, apa benda-benda yang dia dia pergunakan untuk uh, memvisualkan ritus angin itu. Jadi. Kalau bisa-bisanya kan bisa, lalu kemudian waktu dilihat sarak satuan juga bisa aja. Jadi mm -hmm. itu memang bukan kolase gitu. Yeah, yeah. Yeah. Nah, di situ, di situ uh, karena namanya juga multimedia katakanlah begitu ya. Mm. Uh, di situ ada banyak, ada banyak unsur di yeah. situ. Di mana peran dominan uh, apa uh, di, diambil? Kalau misalnya dalam dalam karya kesenian konvensional misalnya, itu kan ada ada peran tunggal misalnya. Entah itu dalam teater ada sutradara hmm. misalnya, terus kemudian di di musik mulai ada musik direktor misalnya gitu ya. Hmm. Pada ini bagaimana yang dibintang Saya pikir sebuah karya multimedia itu sebuah karya yang kom kompak ya, hmm. suatu karya yang kompak. Hmm. Kalau tadi Mas Bambang menyebutkan bahwa itu ketika itu dipisah itu bisa menjadi sebuah karya sendiri hmm. tari bisa diterjemahkan bahwa itu tari itu angin ini dilepas itu sebagai sebuah video itu sendiri bisa hmm. so, pikir itu tetap ulasan gitu kalau hmm. seperti itu kalau bisa dipisah-pisah ya? ya karena hmm. di sini ada satu uh, kerangka Pemikiran bahwa kita membuat sebuah satu karya uh -huh. yang di situ sangat kompak sekali. Uh -huh. Dan saya pikir uh, multimedia emang dibuat untuk kompak gitu. Sebuah uh -huh. karya multimedia itu adalah sebuah karya yang kompak yang uh -huh. di situ nggak bisa dipisah-pisahkan dan sudah menjadi satu lebur gitu. Uh -huh. Uh -huh. Berbagai unsur itu menjadi satu gitu. Iya. Uh -huh. Karena uh, ketika itu dipisahkan akan membuat sebuah teks baru akhirnya. Uh -huh. Karena ketika itu dipisahkan itu akan membuat sebuah teks baru. Seperti misalnya musiknya dilepas itu akan menjadi sebuah teks yang baru. Uh -huh. Saya pikir itu. Nah di situ, mm -hmm. di situ, yang berperanan uh, secara tunggal di situ di mana, Mas? E, berperanan secara tunggal ya, multimedia-nya itu. Ketika semuanya menjadi kapung, mm -hmm. ketika semuanya menjadi kap, menjadi satu, ketika semuanya menjadi lebur, itulah yang berperan. Mm -hmm. Artinya proses kreatifnya itu oh, sesuatu e, yang bersama, gitu? Ya, yang bersama mm -hmm. dan satu lagi proses kerja untuk multimedia itu nggak bisa satu orang. Mm -hmm. Karena pengalaman dari yang pernah saya lakukan ketika saya melakukan sendiri itu akhirnya akan terpecah yeah. itu harus memang udah ada orang yang sangat ahli dalam bidang misalnya kata dalam bidang musik orang yang sangat ahli dalam bidang video orang yang sangat ahli dalam programmer katakanlah seperti itu yeah. orang yang sangat ahli dalam teater dan itu mungkin dikuasai oleh satu orang yeah. gitu. hmm mau musik dikuasai oleh orang musik iya gitu kan ya gitu ya gitu ya. tapi ya. dalam dalam oh, karya multimedia oh, semuanya bertumpu pada orang-orang itu ya tidak ya, ada sesuatu yang tim. dominan itu itu sebenarnya menjadi suatu tim yang dominan saya nggak ngerti yang dominan maksudnya di sini dominan apakah lebih dominan musiknya gitu maksudnya nah, nggak maksudnya dalam proses kreatif kalau saya ya. cuma membandingkan dengan karya konvensional ya misalnya ya. kalau dalam teater itu misalnya peranan sutradara misalnya pada zaman gitu. dulu ya. itu sutradara itu ya yang namanya juga sutradara dia yang menguasai semuanya adalah teks. Jadi dalam multimedia saya pikir yang paling dominan adalah teks Yang ide ide pertama, ide awal, ide yang, yang menjadi sangat dominan sekarang. Tema yang akan kita bicarakan, ide yang sangat dominan uh, Barangkali memang begini, barangkali memang ada, ada perbedaan sudut pandang saya nah, Saya dengan Bintang itu, barangkali mungkin uh, kalau tadi Bintang menyebutkan bahwa Uh, dia dari desain dari sahabat, barangkali memang sudut pandang yang dipergunakan untuk melihat mul seni multimedia. media Seperti yang tadi di, juga sudah disampaikan oleh Sunar bahwa uh, ada tarik-menarik antara seni pertunjukan dan uh, seni rupa gitu. Uh, ketika sudut pandangnya dari seni rupa, mungkin mungkin uh, persoalan itu akan menjadi seperti apa yang dikatakan mungkin yang bahwa bahwa bahwa itu harus utuh, harus utuh, semuanya satu gitu. Kalau uh -huh. bisa Bapak, jadi babak jadi balasan, malah justru mungkin dari sudut pandang seni itu kan itu menjadi perkebalikan gitu. Uh -huh. Ketika semuanya menjadi utuh, menjadi suplir, menjadi satu, itu ya karena kemudian juga uh, sudut, sudut pandang yang dari sebetulnya kan ya, ya ya udah itu apa yang paling penting yang dari sana kita, gitu. apakah uh -huh. apakah tari kalau tari ya udah itu betul menjadi kan tari gitu. Semuanya menjadi bagian, tidak oh, ya, ya, ya, disebut oleh senar bahwa uh, di situ kemudian ada sutradara, dia hanya mengkok sutradara toh juga fungsinya juga bisa macam-macam kemudian -macam. dia bisa bisa mm. ataturian bisa bisa, bisa uh, konseptor hanya begitu mm. kan bagaimana dia menjaga itu mm -hmm. ya? uh, bisa-bisa semacam itu, nah ini karena <tari memang tarik menarik ya. mungkin mungkin uh, maksud saya tadi saya nggak ngelihat dari sudut sorry, emang, hmm. saya nggak ngelihat dari sudut pandang seni rupa, tapi saya ngelihat dari hmm. teknologi ya hmm. ah, nah, dari perkembangan teknologi media. bahwa teknologi teknologi ya media ya media bahwa teknologi sekarang itu semakin canggih teknologi itu kan akan semakin kecil ya, bayangan kita bahwa dulu itu Uh, semakin canggih teknologi itu, semakin besar. Ya. Yeah. Ternyata sekarang enggak gitu. Hmm. Dengan hmm. satu satupun salah aja kita udah bisa mendapat apa-apa kan? Uh -huh. yeah, saya, ya, yang saya, guna, yang kita gunakan, yang kita gunakan itu adalah itu pemahaman bahwa semakin canggih teknologi akan semakin kecil dan akan semakin manusiawi. Ya yeah. yeah, saya kira yeah. mungkin uh, perbedaannya ada pada media dan mediumnya. Media hmm. apa yang dimainkan itu uh -huh. kan? Yeah. Uh, kalau kemudian saya memang menggunakan permainan atlet uh -huh. juga, memang uh -huh. jadi media, media yang kita pergunakan. Uh, apa di situ state ya state art yang kita uh, bagaimanapun sudut pandangnya selalu sana jadi bagaimana yeah. seluruh aspek tata artistik yang panggung itu menjadi dominasi kita gitu menjadi jadi satu orientasi pertaruhan kita uh -huh. uh, barangkali ketika kita menggunakan media uh, internet dan sebagaimana uh, dan sebagainya, uh, mungkin internet yeah. ya, media uh, yang high tech itu tentu uh, media media di sana juga mempunyai apa konvensi-konvensi uh, ketika yang berbeda juga gitu kan. Jadi, jadi saya kira persoalan media dan mediumnya itu. Iya, soal pemahaman uh, okay. tentang teknologi hmm. itu sendiri. Oke, okay, okay. soal karakter media, Anda bilang tentang tergantung pada media atau mediumnya gitu ya. Hmm. Nah, masing-masing media atau medium itu kan punya karakter hmm. uh, yang berbeda-beda ya. <laughs> Ini seberapa besar pengaruhnya terhadap apa uh, proses kreatif yang terjadi, juga mungkin medium-medium medium ke keseniannya begitu bintang? sangat besar sekali ya karena mm. uh, di situ akan muncul uh, istilahnya uh, bahasa teknis ya mm -hmm. bahasa teknis yang akan kita pakai yeah. seperti karena kalau kamera itu pasti punya bahasa teknis misalnya kalau ketika di zoom out gitu ya mm -hmm. itu akan me memberikan efek apa saya pikir itu juga merupakan bahasa yang bisa digunakan yeah. jadi uh, pengaruh medium seperti multimedia itu uh, akan sangat ya, ya ya ya sangat besar sekali pengaruhnya yeah tinggal pemahaman, saya pikir pemahaman hmm. tentang teknologi, pemahaman tentang teknologi. Persoan teknis ya, Perso yeah. bukan persoalan teknis, tapi pemahaman tentang teknologi. pemahaman tentang teknologi, teknologi. Hmm. permasalahan teknis saya pikir menggunakan apa aja bisa gitu hmm. tapi pemahaman tentang teknologi, tentang perkembangannya sedang berjalan ini, hmm. sebagai sesuatu yang baru atau katakanlah yang sedang berjalan sekarang ini, bagaimana misalnya pemahaman dari teman-teman misalnya tentang pemahaman teknologinya gitu misalnya. Hmm. ya yang ya, seperti saya bicarakan tadi hmm. bahwa kita berusaha untuk semakin manusiawi bahwa kita akan berusaha untuk untuk untuk semakin manusia bahwa semakin ya seperti yang saya bicara tadi semakin canggih teknologi hmm. itu kan semakin manusiawi hmm. Hmm. Dan, dan kita yakin itu. Tapi ada ada satu proses pemahaman yang belum selesai di situ. Ya. Sehingga yang membuat, hmm. uh, yang saya perhatikan misalnya idiom-idiom uh, dari dari uh, seni kontemporer kita itu cenderung semakin individualis. Pendapat anda gimana? Iya saya pikir benar juga. Hmm. Karena sekarang permasalahan apa lagi gitu loh, karena saya pikir juga individu itu cermin dari sesuatu yang besar ya hmm, apalagi kumpulan individu gitu ya, kita ya. ya hmm. saya pikir uh, kita punya permasalahan yang sama sekarang ini gitu. hmm. anda mas bambang kita e, semua e, punya permasalahan yang sama sebenarnya apa permasalahannya? Sulitnya uh, beda nanti ya <laughs> Di sini kita seperti ini aja, kita seperti suatu mekanisme aja, kita harus bekerja saya pikir ya mm -hmm. harus bangun, kita harus makan mm -hmm. Saya pikir itu permasalahan individu yang akhirnya itu juga permasalahan kita semua Dan itu permasalahan yang universal mm -hmm. sekali saya pikir yeah. Nah, nah dari, dari situ ya, katakanlah dari pemahaman yang semacam itu Tema-tema yang, yang paling dekat pada Anda apa dalam mm -hmm. proses kreatif Anda? Ya tema-tema yang universal itu yang saya pikir Tema-tema yang universal, tema-tema yang... Saya pikir kita udah nggak mengenal lagi apa ya kita nggak membicarakan lagi uh, tentang permasalahan saya sendiri gitu. Hmm, hmm. Permasalahan sendiri sebagai permasalahan orang lain, iya. Hmm. Itu yang. Yeah. yang uh, uh, tapi tetap seniman uh, ada harus ada empati begitu ya. Saya pikir ya. Itu. Bambang gimana tentang uh, apa ada sudut pandang yang lain gini uh, soal mungkin nama soal uh, bahwa bahwa media itu juga mempunyai karakter yang berbeda ya, saya, kira, saya, saya kira itu mutlak itu pasti mm -hmm. ya karena setiap uh, dan, dan dan yang harus diingat bahwa bahwa setiap mm -hmm. media yang ada atau uh, apa, karakter teknologi yang muncul itu harus harus dipahami tidak hanya pada penguasaan teknologinya gitu kan uh -huh. tetapi juga pada substansi dunia misalnya nanti binang selamat ngomong bagaimana Zoom out itu mempunyai pengaruh yang besar itu. Karena, karena kita uh, kalau kemudian bisa sudah pada uh, substansi, kita akan bicara pada filosofi gitu kan kalau bisa gitu. Hmm. Med media audiovisual misalkan gitu. Kita kita bisa bisa bisa mencari, kita harus yang yang harus diingat bahwa bagaimana kita bisa meng menggali akar-akar budayanya gitu kan misalkan Uh, kalau orang Indonesia dulu pernah ada misalkan pen kanan, pen, kanan, pen kiri itu mempunyai pengertian yang berbeda misalkan Pen kiri itu mesti akan menggambarkan sesuatu yang jelek Kalau pen uh. kanan itu akan menggambarkan sesuatu yang, kanan, uh, yang baik misalkan Itu jiwa kan yang, ya. yang kulit gitu Penciwanya <laughs> yang kulit itu, itu di timur, itu di barat gak <laughs> ya ada, semuanya ya, di kanan-kiri ya, ya. itu baik gitu kan ya. Tetapi hal, -hal semacam itu menjadi, menjadi menarik gitu kan, menjadi menarik uh. Jadi bagaimana kita bisa memberikan satu nilai <laughs> uh, di luar penguasaan teknologinya gitu kan yeah. Nah uh, yang yang juga ingin saya persoalkan begini bahwa bahwa bagaimanapun juga misalnya kita menggunakan perangkat uh, teknologi tinggi misalnya hmm. gitu ya yang itu menjadi sebagian besar dari perkakas kita perkakas kreatif kita itu kan datang dari uh, ciptaan di luar tradisi kita hmm. dan karena di luar tradisi kita tentu juga membawa filosofinya sendiri yeah, gitu kan ya yeah, yeah. ini, ini satu persoalan juga begitu sehingga yeah. sehingga situ uh, ada semacam upaya-upaya uh, keterpengaruhan karena dari media itu sendiri, sehingga bagaimana persoalannya uh, apa yang dikatakan Bambang ini menarik saya kira, bagaimana uh, hal itu bisa bermanfaat untuk misalnya penggalian pada akar tradisi atau apa gitu mungkin ya saya pikir sekarang itu yang ada cuma ini kok mas uh, apa ya personal personal culture gitu ya, mm -hmm. uh, katakanlah kalau komputer ada PC ya personal komputer, mm -hmm. personal culture itu Akhirnya kita mempunyai bahasa sendiri-sendiri untuk itu. Kita mempunyai bahasa sendiri untuk itu, yeah. dan, dan itu yang akan dihargai, saya pikir. Ya, saya kira seniman mutlak untuk begitu Artinya bagaimana dia harus menemukan, kalau dalam seniru uh, lukis biasanya, personal style itu menjadi penting gitu kan. Bagaimana seseorang seniman menemukan personal style.